And Baik, selamat datang di week 8 Advanced Native Mobile Programming Dan materi kita adalah tentang Room Nah, sebelum kita mencoba program uh, Android Studio-nya Kita harus memahami dulu beberapa konsep ya Highlight-nya adalah sebagai berikut, pertama adalah SQLite dan Room Library, kedua adalah Room Annotations, kemudian ada Data Access Object, ada Room Database, dan bagian yang terakhir adalah Kotlin Coroutine. Okay. Nah, apa itu SQLite? SQLite adalah uh, database relational yang sifatnya open source, dan uh, karena ini relational, artinya kita bisa membuat tabel-tabel yang punya relasi antara tabel A dengan tabel B. Oke, okay. kita juga bisa melakukan operasi-operasi uh, SQL, query sederhana, select, update, delete, dan seterusnya. Dan secara default sudah ada di dalam smartphone kalian, smartphone Android. Oke, okay. jadi uh, sudah terinstall gitu ya. Nah, setiap aplikasi bisa punya akses ke dalam SQL nya Nah, SQL sendiri sifatnya adalah sandbox, artinya setiap aplikasi punya environment sendiri. Ya, artinya lagi adalah uh, kalian tidak bisa melakukan operasi query kepada atau terhadap aplikasi lainnya. Anda tidak bisa delete datanya dari aplikasi lain Anda enggak bisa select data dari uh, aplikasi lain jadi setiap aplikasi punya akses sendiri terhadap database-nya sendiri dengan demikian SQLite tidak memiliki administrasi akses ya hak user root semacam itu tidak ada karena aplikasi punya kendali penuh terhadap table database-nya sendiri Kem, uh, atau kekurangannya dari SQLite sendiri adalah dia itu low level ya artinya anda perlu membuat program yang panjang hanya untuk sekedar melakukan operasi sederhana terhadap data Anda. Oke. Okay? Jadi ini mungkin juga Anda perlu berbagai macam file untuk menunjang Anda melakukan operasi terhadap data yang ada di database Anda. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya Room Persistent Library. Ini adalah library yang sudah disupport oleh Google, sudah ada di dalam dokumentasi mereka, dan uh, Google pun sudah menyarankan anda untuk menggunakan ya, menggunakan Room daripada menggunakan SQLite Open Helper ya uh, untuk mengakses database. Kenapa? Karena Room ini library yang sifatnya adalah abstraction layer terhadap SQLite artinya Room Library memberikan uh, semacam fungsi-fungsi semacam uh, wrapper semacam uh, apa operasional yang memudahkan kita melakukan uh, akses terhadap database kita Ya, jadi gampangannya adalah program yang Anda buat itu jauh lebih simple, lebih pendek Nah, uh, untuk diperhatikan juga bahwa Room ini adalah compile time verifications Terutama kalau Anda membuat custom query ya Select all from bla bla bla Nah, seperti itu Anda membuat custom query Nah, uh, Android Studio akan melakukan compile Dan mengecek apakah query Anda sudah benar atau salah Kalau memang query Anda salah Maka aplikasi tidak bisa tercompile Tidak bisa di build dengan sempurna Dan tidak bisa dijalankan Kemudian Room juga punya anotasi, uh, saya akan jelaskan ini di slide selanjutnya, yang akan meminimalkan jumlah program yang yang perlu dibuat. Ya. Kemudian Streamline Database Migration paths, artinya uh, Room Library punya kemampuan untuk uh, upgrade database, ya, membuat upgrade database dari versi 1 ke versi 2 dan seterusnya, itu lebih simpel lebih sederhana. Ya, ada kemungkinan kalau Anda punya aplikasi yang ada di Play Store Dan Anda melakukan upgrade terhadap aplikasi tersebut Bisa jadi database internalnya juga berubah Mungkin ada tabel yang baru Atau ada tabel lama yang berubah isinya dan seterusnya Kemudian kalau Anda mau menggunakan Room Anda paling tidak harus punya tiga file Di entity class model Di DAO, data access object Dan database class Oke okay? Kita bahas dulu tentang Room Annotations ya. Room Annotations ini adalah suatu cara uh, si, yang dilakukan oleh si Room untuk menandai program-program Anda, bagian dari program Anda, entah itu fungsi atau kelas atau properti dan sebagainya yang akan dihandle oleh mereka, yang akan dihandle oleh Roomnya. Oke. Okay? Uh, jadi daripada mereka membuat fungsi, membuat macam-macam mereka pakai yang namanya Annotations. Annotation itu modelnya selalu diawali dengan Add, ya Dan Room punya banyak annotation ya, contohnya add query artinya fungsi selanjutnya akan dianggap sebagai query kepada database Jadi kalau Anda tambahkan add query, kemudian Anda bikin fungsi di bawahnya, maka Room akan tahu, oh ini fungsi untuk melakukan query Query apa itu, select, delete, update, dan seterusnya. At entity ini maksudnya menandai sebuah kelas bahwa kelas ini bisa di mapping ke tabel di dalam database. Jadi room akan tahu, oh ini kelas, kelas ini akan di mappingkan terhadap tabel di database. At okay. insert juga menandai suatu fungsi selanjutnya bahwa ini adalah fungsi insert. Dan seterusnya ada banyak ya, room Notations. Selanjutnya Anda perlu data access object. DAO ya DAO ini um, berisi macam-macam operasi-operasi yang diperbolehkan berjalan terhadap tabel Anda. Pakai itu select, update, delete dan seterusnya Anda tuliskan semua di dalam DAO ini. Bentuknya adalah abstrak yang akan dibuat implementasinya secara otomatis oleh Room pada saat compile. Ya beda kalau Anda nggak pakai Room, Anda pakai SQLite Open Helper maka semua operasinya harus Anda kerjakan secara manual dan ini programnya panjang, ya. Beruntung Anda sudah punya DEO bentuknya abstrak dan implementasinya nanti dihandle oleh Room. Kemudian selanjutnya adalah database. Room database. Room database ini merupakan uh, file atau kelas konfigurasi terhadap data Anda yang di mana Anda bisa Um, apa namanya melakukan konfigurasi antara lain database version, migration policy ya, yang, yang saya katakan sebelumnya jadi policy untuk upgrade versi data dari data satu ke data 2 kemudian mengatur tabel-tabel apa yang akan diregistrasikan terhadap database tersebut kemudian Anda bisa beri nama database dan lain sebagainya bagian yang terakhir, konsep yang Anda harus tahu adalah tentang Kotlin Coroutine. Coroutine itu pada prinsipnya semacam memindahkan program Anda ke thread terpisah ya. Thread terpisah sehingga tidak mengacaukan mengganggu jalannya thread utama program Anda ya. Jadi Coroutine <tuh> berguna untuk mengatur suatu pekerjaan atau suatu program yang panjang yang jalannya itu lama gitu ya di thread terpisah, di background thread atau di thread yang lain agar tidak mengakibatkan aplikasi Anda menjadi freeze ya contohnya aplikasi operasi select ya select ke database Anda mungkin databasenya nya jumlahnya jutaan nah proses ini akan memakan waktu lama kalau Anda jalankan di main thread ya oleh karena itu room meminta Anda untuk memindahkan Proses silik ini ke thread terpisah. Nah, di sini kita perlu yang namanya code link coroutine. Dan bedanya coroutine dengan uh, thread multithread yang lain adalah kemampuannya untuk mempause, mensuspend sebuah rangkaian proses program Anda dan bisa dijalankan di lain waktu dan itu dihandle otomatis. Oke. Okay? Sel uh, selain itu juga kemampuan coroutine untuk berpindah dari thread A ke thread B dan seterusnya. Oke. Okay. Itu ya, teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya dispatcher. Artinya siklus uh rutin ini bisa mendelegasikan program Anda untuk ditaruh di thread yang mana. Apakah di thread IO atau default. Di thread itu artinya fungsi-fungsi yang Anda taruh di dalam thread dapat mengakses UI, dapat memanggil UI, misalkan mengganti button, uh, mengupdate textbox dan seterusnya. Anda bisa lakukan itu kalau mau uh, menghandle UI, maka thread-nya dipasang di dispatcher main. Dispatcher IO ini biasanya dipakai untuk membaca, menulis file, mendownload file, dan seterusnya. Nggak ada hubungannya dengan UI artinya Anda tidak bisa akses UI di sini. Dispatcher default ini adalah untuk uh, CPU, CPU prosesor uh, smartphone Anda, dan biasanya untuk operasi-operasi yang difficult yang butuh kemampuan prosesor yang tinggi. Misalkan merender, kemudian menghitung algoritma mengkalkulasikan sesuatu dari algoritma tertentu ya dan seterusnya. Misalkan algoritma sorting. Oke. Okay. Nah, itu aja ya uh, konsep yang perlu Anda tahu. Nah, kita akan membuat aplikasi Todo App. Sebentar saya akan tampilkan modelnya. Seperti ini, teman-teman. Jadi, kita bisa menambahkan tuduh baru, kemudian oh uh, test, kemudian kita akan create tuduh, dan muncullah tuduh list di sini. Dan uh, kita bisa mendelit tuduh, mengecek uh, cek tas tuduhnya supaya tuduhnya hilang. Oke, okay? nah kita akan melanjutkan dengan bagian yang pertama, yakni setting up. Hal pertama yang Anda lakukan adalah membuat Android Studio Project baru, beri nama dengan 7 app. Selanjutnya Anda lakukan setting up GitHub account, dan Anda bisa lakukan commit dan push pertama kali. Dan uh, ini akan Anda pakai untuk beberapa minggu ke depan, ya, termasuk mengerjakan latihan. Oke, okay. uh, Pertama-tama kita akan memasang beberapa dependensi dan melakukan setting di Gradle. Yang pertama adalah ini Anda bisa copy-paste, ini save arguments yang anda sudah pelajari di pertemuan navigasi di week 4 oke? Okay. Jadi anda buka di Gradle yang project, oke? Okay. Di sini anda letakkan programnya di dalam Dependency oke? Okay. Untuk save arguments. Selanjutnya anda uh, ini ya, anda copy paste untuk plugin dan apply plugin-nya di modul Gradle yang modul, Gradle modul. Anda pasang di sini ya jadi yang Android Extensions ini untuk uh, KTX-nya Android Kotlin KTX Kapt ini bagian dari KTX juga tapi untuk akses ke room-nya oke okay. selanjutnya Anda pasang juga Apply Plugin Safe Argument di sini ya kemudian kalian copy-paste uh, beberapa implementasi yang ada di sini ke dalam bagian Dependency ya di bawah sini control V lalu lakukan signal now oke okay. untuk implementasi navigations ini untuk navigation UI Anda uh, library utama room adalah ini room runtime dengan versi 226 yang ter terbaru ya kemudian kita perlu gunakan KTX 226 kemudian ini untuk memperbaiki error dari KTX ya mungkin di kedepannya nanti tidak pakai ini ya nggak pakai KIPT ini sehingga bisa berjalan dengan baik, oke okay? jadi ini Anda copy, Anda signal, kemudian kita akan lanjut ke bagian yang pertama bagian yang kedua pertama nah, yang kita lakukan adalah men-setup MPVC package ya, MPVC architecture paling gampang adalah Anda uh, tambahkan package-package baru di sini, klik kanan new package pertama kita tambahkan model lakukan lagi new Package, uh, view. Terakhir, new package untuk yang view, model. Oke, okay. lalu pindahkan main activity ke dalam view. Oke, okay. tekan refactor. Oke, okay, selesai. Dan mungkin Anda masih melihat bahwa ada kesalahan render di sini ya, di dalam project structure Anda. Padahal main activity Anda sudah benar nih. Sudah. Package-nya sudah masuk ke dalam view Untuk itu untuk membenarin ini Anda tinggal build ulang Projectnya build rebuild Project oke okay. Sambil nunggu saya lanjutkan juga Yang harus dilakukan berikutnya adalah Menambahkan fragment kita Cuma pakai dua fragment Yakni to do list fragment serta Create new to do Oke okay. selain itu Anda tambahkan Dua vektor aset untuk tombol FAB dan edit button kalau sudah selesai, anda ya anda bisa lihat main activity-nya sudah masuk ke view. Kita buat fragment di dalam view blank uh, to do list fragment enter. Ya kita clean up dulu program yang ada di sini, hapus uh, yang enggak dipakai. Oke, okay. jadi yang uh, yang disisakan itu hanya on create view. Sekalian aja Anda tambahkan on view created. On view created. Oke. Okay. Lakukan hal yang sama untuk fragment yang lain ya. Fragment blank. Di sini saya ketik create to do fragment. Create to do fragment. Anda hapus. Clean up dulu programnya. Component object dihapus. Tambahkan on view created. Oke. Okay. Oke. Okay, um, layoutnya, Ya, pertama adalah to-do list layout. To-do list layout hanya punya satu recycler view, satu FAB button dan sebuah teks yang menunjukkan bahwa todonya sekarang lagi empty. Tekan tombol plus ini untuk menambahkan todo baru. Nah, di sini kita buka yang namanya fragment to-do list. Oke, okay, kita hapus Teks view-nya Anda tambahkan "constantly out", lalu kita tambahkan "recycle view". sini. jangan lupa tekan tombol magic wand ini supaya attach ke segala arah. Kita rename rig to do list "recycle view", "recycle view to do list", lalu kita letakkan. FIB button tapi sebelum itu saya lupa tambahkan dulu vektor asetnya ke dalam throwable Anda new vektor aset masukkan icon edit pensil ini oke okay. next finish lakukan lagi new vektor aset kali ini Anda cari add ya tombol plus atau add oke okay, next finish selanjutnya kita lanjutkan desain layoutnya. nya anda tambahkan floating action button ke sini dan pilih uh, tombol plus tadi icon plus tadi uh, letakkan di ujung kanan bawah kasih jarak misalkan 24 24 beri nama FAP add ya fab add refactor terakhir adalah Anda meletakkan sebuah text view di tengah-tengah layar persis dan Anda touch ke kanan, touch ke kiri, touch ke bawah dan attach ke atas. Oke. Okay. Nah, kita kasih nama txt empty dan refactor dan kita ganti teksnya. Teksnya Anda bisa ganti secara hardcode di sini atau anda, anda bisa klik tombol kecil di sini, lalu tekan tombol plus di sini, lalu tekan string value untuk menambahkan string value ke dalam string XML Anda, supaya tidak ada warning-nya begitu ya. Lalu Anda bikin resource name baru, tidak boleh ada spasis di sini, teman-teman. Kita ketik empty to do. Lalu kata-katanya kita ketik aja your to -do list is empty. Empty. Create a new one. Oke, okay, gitu aja ya. Klik Oke, okay, klik Oke, okay. ya seperti itu. Nah, ini akan muncul kalau tu kosong dan hilang kalau tu ada isinya. Saya ganti juga style teksnya. Di sini saya ketik body, body material component body one, enter. Oke. Okay. Ya, saya rasa cukup untuk yang tu list fragmen. Nah, sekarang kita pindah ke create to fragment fragmen. Ada Empat, empat hal di sini, judul, dua text box di sini, atau edit text, kemudian ada satu tombol. Kita buka fragment create to do, kita delete text view-nya. Kita akan tambahkan constraint layout. Lalu kita masukkan judul. Attach ke atas, attach ke kiri, attach ke kanan. Kasih jarak. Tua empat. 24 24 dan kita set widthnya menjadi match constraint dan kita ganti teksnya ya menjadi uh, new to do oke, okay. kita ganti menjadi new to do new to do oke, okay. percet oke okay. nah, kita ganti agar uh, besarnya kita akan dipakai style ya. Style-nya menggunakan headline headline dua ya, Material komponen headline dua, Seperti itu. New to do. Kemudian kita akan menambahkan dua buah teks Input layout. Yang pertama ini. Drag ke atas, drag ke kiri, drag ke kanan. Oke, okay, seperti ini. Style-nya akan saya ganti menjadi outline box material komponen outline box kita akan uh, kasih jarak dulu ya 24 24 yang atas mungkin 16 gitu ya nah kemudian kita ganti hinnya hin animation enable hint enable kata-kata hinnya adalah uh, to do title to do title Oke okay. Ya, title. Nah, ini keblok apa, ketua Karena apa? Karena di dalamnya ada edit text, ya, edit text yang juga punya hint. Anda hapus saja ininya, dan edit text ini yang paling penting, ya. Kita kasih ID supaya bisa dibaca di lewat program DXT Title. Oke, okay. Anda lakukan hal yang sama. Untuk yang notes, saya akan skip videonya. Oke, okay, kita punya node di sini ada text input layout dan text in node di dalamnya. Lalu terakhir kita tambahkan button. Button untuk menyimpan todo kita ke dalam database lokal. Oke. Okay. 24 jaraknya ke atas 16. Oke, okay. uh, kata-katanya adalah create to do. Create todo. Oke. Okay. Oke, okay. kita ganti ID-nya button create ya refactor oke okay, selesai untuk layoutnya. ada satu lagi yang harus anda buat yakni layout untuk recycler view nya yang akan dirender bentuknya checkbox biasa sih nah okay, karena itu anda harus bikin manual buat buatlah dengan nama to item layout klik kanan di layout new code, uh, layout resource file kasih nama to do, apa tadi item layout Okay. seperti saya katakan isinya hanya satu buah checkbox checkbox anda masukkan ke sini constraint atau pakai ini aja ya magic wand sorry sorry saya andu dulu teman-teman ya magic wand oh nggak bisa oh, ya sudah kita akan drag ke bawah ya saya ingin dia rata tengah begini ya teman-teman um, kemudian anda klik constraint layoutnya Tingginya kita paskan dengan isinya, web content. sehingga nanti tinggi constraint-nya hanyalah setinggi checkbox-nya. Ini lalu kita kasih jarak 24-24 dan match constraint untuk lebarnya. Check-nya, ID-nya adalah check task. Refactor, ada satu image view saya pasang juga yang logonya pensil untuk mengedit, teman-teman ya, mengedit tujuh nya seperti ini kita ganti namanya IMG edit refactor oke okay, saya rasa cukup untuk yang recycle view layoutnya nah seperti ini teman-teman baik selanjutnya kita akan membahas tentang untuk membuat navigation graph sama seperti sebelumnya anda lakukan klik kanan di dalam press new android resource file kita beri nama "navigation main". Disini, kita pilih navigations tekan oke OK. Kita tambahkan dua "destinations", yakni yang judul list sebagai home-nya serta create judul. Oke, jadi saya punya dua "destinations", dan tentu saja dari list-nya bisa mengarah ke sini. Teman-teman, ada panah, ada klik panahnya. Anda ganti id-nya menjadi action create todo, oke? Okay. Dan enter animnya Anda, oke? Okay, refactor dulu. Enter animnya Anda pakai fade in, exit animnya Anda pakai fade out, ya seperti ini. Oke? Okay. Nah ini perlu di um, rebuild, ya. Anda klik rebuild supaya muncul uh, ininya destinationnya kemudian yang Anda lakukan selanjutnya adalah menambahkan navigation host fragment sebagai tempat atau container navigation graph itu-itu Anda perlu membuka layout activity main xml. oke okay, sini ya, nah kita hapus text view-nya kita cari nav host fragment Pilih Navigation Main, Anda klik Magic World-nya, beri nama Host. Beri nama Host Fragment ya. Lalu tekan refactor. Ya, selesai. Nah, oke. Okay, uh, mungkin saya akan lanjutkan di judul List Fragment-nya. Di sini ya, teman-teman. Kita akan coba menambahkan FAP add.set. On click listener, kita coba bikin actionsnya untuk lari ke create. Eh, sorry, maaf, to, to do list fragment directions dot action create to do, kemudian kita akan bikin navigation-nya ke sana. Uh, find of controller it navigate ke CFAP-nya. Uh, si Demikian pula di dalam FAB-nya mana ya itu ya uh, create new fragment maksud saya. Nah, ada tombol ini ya, tombol create ini. Ini kalau diklik maka datanya kesimpan sekaligus menutup fragment ini. Jadi di bagian ini juga saya tambahkan button create new do dot set on click listener Uh, yang kita lakukan hanya kita belum bikin simpennya ya, tapi paling enggak kita bikin dulu fragmenya tertutup. Untuk itu, Anda bisa panggil navigation file -nav controller it dan kita uh, pop up, pop back stack ya. Jadi, ini satu satu cara untuk mendestroy, sorry, mendestroy fragment yang sedang terbuka ini ya. Kelihatan fragmentnya di destroy, maka... Android Studio-nya akan mencari benda lain yang masih ada di dalam backstack. Ya, kita akan coba, saya akan play tunggu sebentar. Oke, okay, kita coba klik tombol FAB-nya, maka navigate ke sini ya. Kalau kita pencet tombol Create Newnya, to maka dia akan ke Destroy dan kembali ke to do A. Kalau anda mengganti ini menjadi Navigate, maka khawatirnya di dalam backstack itu akan Terduplikasi ya, harga itu dunia ada. Sorry, maksudnya uh, listriknya, tulisnya akan muncul dua kalinya, itu sangat tidak bagus. Oke, okay. jadi kita destroy. Baik, kita lanjutkan ke model pertama. Yang dilakukan adalah membuat model kelasnya atau model filenya. Ya, kita langsung lakukan itu di uh, sini, di model klik kanan new, coding class file, well. pilih file model ya kita buat data kelas seperti ini dengan dua field yakni var title modelnya adalah string dan var notes juga string oke okay. ini adalah kelas dudu kita Nah, kita akan menambahkan uh, entity annotations, ya. Punyanya room, jadi kita menambahkan entity annotation di atas ini. Nah, kita bisa lihat importnya adalah Android X Rooms. Artinya adalah um, room akan mem memantau atau melihat bahwa data kelas ini merupakan juga tabel di dalam database. Jadi, artinya kalau ini di dicek up, nanti si room akan melihat bahwa kelas 7 ini dimappingkan dengan tabel 7 juga di database kalau mau anda misalkan kepingin oh saya tidak mau nama nama apa namanya nama tabelnya juga sama-sama pakai nama 7 saya mau ganti dengan yang lain misalkan seperti ini ini bisa dijadi, anda lakukan dengan menambahkan konfigurasi table name sama dengan dudu table artinya di table pakai nama dudu table dan di mappingkan ke kelas 7 yang kita punya. Se uh, saya tidak lakukan itu. Artinya apa teman-teman? Artinya kita akan punya table 7 di dalam database dengan huruf kecil semua. Selanjutnya Anda bisa nambahkan anotasi kolom uh, info, ya. Kolom info ini kalau kasusnya uh, Anda nggak kepingin nama tabelnya apa namanya menggunakan title misalkan anda pengen ganti judul begini jadi di tabelnya database nama kolomnya itu judul nama kolomnya ini teman-teman tapi kalau um, nggak mau pakai default ya sudah enggak perlu kolom info kita lakukan juga ya di sini sekali lagi ini opsional dan yang saya lakukan sebenarnya tidak berefek kemana-mana ya karena saya menggunakan nama yang sama. Yang anda boleh hapus, boleh enggak, oke? Okay. Nah, berikutnya adalah um, perlu adanya primary key. Setiap entity, setiap table di dalam database Anda harus ada primary key. Kita bisa beri an anotasi primary key seperti ini, dan uh, yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan auto generate primary key semacam ini. Dengan demikian, variabel berikutnya atau field berikutnya UUID itu adalah nama yang apa artinya yang sering dipakai untuk developer Android Unique ID uh, harus berupa integer dan Anda bisa set sebagai nol atau nul Nah UUID ini jangan khawatir ini akan di-assign number secara otomatis oleh ROM-nya dengan auto-generate tentu kayak mirip kayak auto-increment begitu ya nambah satu, nambah dua dan seterusnya UID. Nah, um, saya tidak letakkan UID ke dalam konstruktor di sini, melainkan saya buang keluar, saya buang ke ini ya, ke uh, ke dalam kelasnya, body kelasnya, ke dalam fieldnya. Karena apa? Karena saya mau assign nilai. Ya. Jadi primary key ini harus di assign nilai, kalau pun auto generate ini akan diabaikan. Oke, okay, saya rasa cukup untuk entity kelasnya. Sekarang kita bikin DAO, Data Access Object. Data Access Object sendiri merupakan interface, teman-teman. Interface jadi bukan kelas, duduk DAO, semoga Anda masih ingat definisi interface yang apa namanya yang pernah diajarin di. PPO ya, dop. Pertama, kita kasih anotasi DAO yang menunjukkan bahwa the whole things, the whole interface is data access object. Dan nah, di sini di dalam interface di DAO ini, Anda tuliskan operasi-operasi apa saja yang Anda perlukan untuk tabel duduk. Ya, yang pasti ada yang namanya insert. Ya, kita memasukkan insert baru. Kita pakai anotasi insert, kemudian Anda bikin fungsinya suspend fun Um, insert all for arc list of to do oke okay. sorry sorry bukan list of to do tapi single to do nah do oke okay. nah, um, ceritanya disini adalah kita punya Anotasi insert yang ngasih tahu Room bahwa fungsi selanjutnya ini dipakai untuk memasukkan data to do ke dalam database Anda boleh pakai insert single yang artinya tidak perlu far arc Anda hapus far nya tinggal sisain satu to do, boleh Tapi di kasusnya ini, saya pakai far arc artinya insertnya ini bisa multi -tudo. artinya nanti ketika dipanggil saya bisa masukkan lebih dari satu tuduh do to -do 1, to -do 2, to 3, dan seterusnya ya jadi far arc ini mengindikasikan bahwa parameternya ini bisa lebih dari satu to -do. seperti itu oke, okay. dan eh, suspend, suspend ini ada kaitannya dengan coroutine artinya saya kepingin agar fungsi ini bisa di bisa di pause atau di continue di lain waktu. Pokoknya terserah deh kerutinya handle-nya gimana ya. Pokoknya begitu ada resource apa? smartphone-nya punya resource yang berlebih bisa dilanjutkan. Ya, seperti saya katakan semua operasi database itu harus diletakkan di thread terpisah dihandle oleh coroutine dan oleh karena itu kita mengindikasikan fungsi ini bisa disuspend kita kasih keyword suspend suspendable function oke okay. jadi saya punya insert all bisa menampung banyak parameter dulu dan fungsinya bisa disuspend dengan nanti kaitannya dengan coroutine di insertnya sendiri itu anda bisa tambahkan konfigurasi jika terjadi konflik maka on conflict strategy Replace, maksudnya apa, man -man? Jadi kita bisa kasih pengaturan, kalau misalkan saya masukkan tuduh baru dan UUID-nya atau primary key-nya sudah ada sebelumnya, gitu ya misalkan. Maka yang terjadi diapain? Yang terjadi adalah dilakukan replace. Jadi yang baru di replace dengan, eh maaf, yang lama di replace dengan yang baru. Oke? Okay? Uh, Selanjutnya adalah kita punya juga query yang bebas, at query, kita misalkan tuliskan select all from to do, ingat, huruf kecil semua kalau di tatapis suspend fun, uh, select all to do. return value-nya pasti bentuknya list of to do. Ya, karena banyak lebih dari satu sekali lagi anotasi query mengindikasikan bahwa ini adalah custom query kita dan fungsi selanjutnya ini related dengan custom query yang kita pasang di sebelumnya Oke? jadi select all to do related dengan query yang kita pasang kemudian bagaimana query yang bisa diberi parameter misalkan seperti ini select all from to do where uuid sama dengan ID. Nah, apa ini? Kita tulis lagi, suspend fun select to do, dan parameternya adalah integer. Return-nya cuman single to do. Apa yang terjadi dengan ini, teman-teman? Jadi, saya punya query, select all from to do where UUID sama dengan ID. Titik 2 ID ini adalah parameter yang akan di-replace dengan apapun yang Anda tuliskan di parameter ini. Bisa jadi Anda punya lebih dari satu parameter, misalkan uh, apa ya, misalkan B string dan mungkin juga Anda bisa nambahkan di sini n kolom um, B sama dengan B, nah bisa jadi kayak begini, jadi Anda bisa lebih punya dari satu string, satu parameter maksudnya, dan Anda bisa uh, pasangkan parameternya di dalam query yang Anda buat ya, jadi yang titik dua akan di-replace secara berurutan dengan parameter yang Anda tuliskan di sini. Oke, okay, itu caranya untuk membuat query yang berparameter. Oke, okay, kemudian saya juga punya delete. Delete annotation, suspend, fun, delete, to do. Nah, uniknya, delete-nya ini, uh, dia akan menghapus to do Biasanya kan yang kalau dihapuskan berdasarkan UUID, berdasarkan primary key. Tapi unitnya untuk delete nya anotasinya serum si sendiri itu dia minta objeknya apa yang mau di delete. Jadi anda memasingkan objek yang mau di delete. Oke? Okay. Itu yang uh, DAO yang kita punya. Saya rasa sudah cukup. Bisa anda nanti bisa tambahkan sendiri yang lain, misalkan untuk update. Ya. Nah bagian yang berikutnya adalah kita nambahkan kelas abstrak untuk database-nya jadi anda kasih todo database pilih kelas nah ini adalah abstrak class oke okay. uh, abstrak class todo database dan anda kasih anotasi at database-nya room dan ada beberapa konfigurasi yang harus Anda lakukan. Pertama adalah database-nya ini mau diisi kelas apa saja. Sorry, maksudnya mau diisi tabel apa saja. Kita ketik entities array of karena saya hanya punya satu tabel, satu kelas, yakni duduk. Kita kasih kelasnya ini. Kalau Anda punya lebih dari satu tabel, satu kelas, maka Anda bisa koma koma di sini, koma koma koma seperti itu, untuk menambahkan tabel-tabel tersebut ke dalam database yang kita buat. Koma, version, versi satu, gitu ya, versinya adalah versi satu yang pertama kali dibuat. Dan abstrak kelas 22 database ini harus turunan dari room database. Ya, dengan konstruktornya sendiri. Room database Isinya adalah semua DAO yang kalian punya. Ya kebetulan cuman punya satu DAO maka harus ditulis sebagai abstrak fun tuduh DAO 2, uh, to tuduh DAO. Oke. Okay. Nah sekali lagi cuman headernya saja ada yang salah ini keliru nah, ini di depan. Nah, seperti ini jadi kita punya fungsi DAO um, semua DAO yang kalian punya masukkan ke dalam database ini oke okay, uh, selanjutnya adalah companion object nah seperti saya katakan sebelumnya bahwa um, database ini sifatnya harus maksud saya op, kelas database ini sifatnya harus singleton Singleton artinya ob, suatu kelas yang dimana objek yang diciptakan cuman boleh ada satu, cuman boleh ada satu instance ya. Jadi kalau ada o, benda lain atau bagian lain yang mau menciptakan objek ini, maka kita cek dulu, kita lock dulu ya. Apakah objeknya sudah tercipta atau belum? Jika belum tercipta, maka di lock kondisinya agar tidak ada orang lain yang bisa menciptakan objek itu lalu kita ciptakan objeknya oke okay. jadi yang pertama adalah kita punya variable private var instance seperti ini yang dirinya sendiri tentu saja diset sebagai null oke okay. dan kita bisa tambahkan add volatile add volatile artinya adalah uh, Variable instance ini kalau dirubah jadi nol menjadi tidak nol maka isinya bisa terbaca oleh thread lain, ya thread yang lain secara otomatis biasanya kan kalau kita punya variable kita masukkan ke thread maka variable tersebut yang bisa baca hanya thread itu sendiri. Nah masalahnya kan tadi saya katakan konsep singleton adalah database ini bisa diakses oleh macam-macam thread gitu ya yang berbeda supaya instance ini bisa diketahui oleh thread lain-lain eh ini ada isinya atau enggak maka kita kasih volatile ya volatile agar si instance terbaca di thread yang lain yang juga mau mengakses database kemudian kita lakukan ini kita bikin dulu uh, private fun build database yang uh, sebenarnya menggunakan fasilitasnya Room, yakni database builder, di mana dia meminta tiga buah parameter. Yang satu adalah konteks application context, kemudian to-do uh, database-nya, to do database, database class.java, yang terakhir adalah nama database-nya, to do db. Yang Anda boleh pakai nama bebas Dan Anda build Nah, Jadi build database ini adalah fungsi Untuk menciptakan database uh, Dengan konfigurasi Dutut database kelas Java Dan namanya Dutut DB Oke okay. Selanjutnya adalah kita punya operator Invoke Operator fun Invoke Artinya ini adalah suatu Fungsi yang akan terpanggil otomatis apabila um, apabila di ada sesuatu yang mau menciptakan mengimplementasikan dudu database nya nah seperti saya katakan di awal siapa yang akan mengimplementasikan abstrak kelas dudu database yang pasti bukan kita yang pasti yang mengimplementasikan adalah room nya di -handle oleh room nya pada saat compiling ya jadi bukan kita Nah di sini teman-teman uh, kita akan lakukan pengecekan apakah instance-nya null apa enggak. Kalau instance-nya null, maka kita lakukan synchronize lock ya. Jadi ini artinya Elvis operator jika tidak null, maka nothing happen gitu ya. Jadi kita langsung pakai instance. Tapi kalau null, maka database-nya harus di -build. Ya, artinya kita harus panggil build database. Secara sederhana, kalau tidak null, kita harusnya panggil build database uh, get context. Uh, ya, seperti ini. Jadi, kalau instance-nya null, maka kita build database-nya. Namun, tidak semudah itu. Kenapa? Karena kita harus memastikan hanya ada satu objek database yang terbuat. Oleh karena itu, di sini kita punya variabel jadi lupaan dibuat private fault uh, object lock lock yang sifatnya any any any object maksudnya nah variable lock ini kita synchronize menggunakan keyword synchronize lock oke okay? synchronize lock nah seperti ini synchronize lock artinya begini teman-teman kita punya variabel object lock. Kalau di lock, artinya uh, objeknya ini akan di-set sebuah nilai dan dia akan ngecek apabila synchronize, apabila kelok, maka siapapun tidak boleh akses build database-nya. Dengan demikian, untuk membatasi hanya satu thread yang boleh akses database-nya. Oke, okay, di dalamnya uh, kita lakukan cek instance lagi, instance kalau tidak nol, maka kita build jika buildnya selesai kita tambahkan dot also ya, jika buildnya selesai maka instance-nya kita set sama dengan it it itu adalah dirinya sendiri, itu database-nya sendiri selesai nah ini ya, jadi uh, sekali lagi rangkaian komponen objek ini semua untuk memastikan bahwa hanya boleh ada satu objek to database yang tercipta oke, sekarang kita lanjut ke view model teman-teman. kita akan bikin dua view model satu untuk to list fragment dan satu untuk create to do fragment saya akan gabungkan dengan detail to do fragment yang akan kita kembangkan nanti ya nah pertama tama yang kita buat adalah list to do view model. Buka ke view model, klik kanan, new coding class, list to do view model. Di sini kita akan extend terhadap Android view model, karena dia punya akses terhadap applications. Applications. oke okay. Dan isinya adalah, Dudu LD atau live data, dudu LD, um, mutable live data, dan isinya adalah list of todo Seperti ini, Nah, Anda boleh menambahkan sisanya, ya: load error, loading LD, dan seterusnya. Nah, Anda boleh tambahkan, tapi saya tidak lakukan karena saya konsen terhadap satu ini aja. Nah di sini karena di dalam live model ini kita mau melakukan operasi terhadap database maka saya perlu coroutine untuk itu kita gunakan coroutine scope yang merupakan abstract class atau interface coroutinenya Anda bisa implement member dulu implement member nah nanti muncul kayak begini kita ciptakan dulu objek jobnya private var job sama dengan job ya kelasnya coroutine Import ya coroutine job di sini kita akan assign jobnya ke dispatcher thread main, oke okay? thread main. Maksudnya adalah teman-teman nanti kita punya istilahnya launch semacam ini ya launch function lambda ini apapun yang saya tulis di dalam launch ini akan ditaruh di dalam thread terpisah thread main yang bisa punya akses terhadap UI, walaupun hanya terbatas, oke okay, jadi itulah gunanya coroutine kita bikin program yang kita taruh di thread yang berbeda tapi masih punya akses terhadap UI, oke okay, kita lanjutkan dengan menambahkan on refresh, fun refresh refresh functions dan kita punya launch di sini, dan uh, kita siapin db-nya db room database builder get applications, to database class.java tadi nama data adalah do, -do -db. pastikan sama ya dengan yang sudah anda buat build. Oke, okay, nah, pada saat kita nge ini, inilah pada saatnya serum serum si akan mengecek men database-nya sudah ada atau belum, kalau belum ada dia akan create, kalau sudah ada dia akan pakai. Dengan demikian Anda bisa akses DAO yang dimiliki database tersebut, yakni 7 DAO yang sudah kita punya untuk melakukan select all Ingat ya, live model list ini kan tujuannya untuk men-select semua to yang kita punya dijemplungin ke dalam tetapi, eh, sorry, dicemplungin ke dalam uh, adapter ya. Kebetulan belum punya adapternya ke dalam riset view nya Jadi, di sini live datanya nya kita uh, update 7LD dot value sama dengan select all 7. Ya, select all 7 tadi, kan? Return value-nya adalah list. Anda mau lihat di DAO-nya, Anda bisa lihat ya. Select all 7-nya itu list, dan kalau Anda lihat lagi, LD kita. Live data kita itu bentuknya juga list. Oke, okay, itu dia refreshnya. Sekalian juga kita buat yang namanya clear task. Clear task ini untuk mendelit tuduh yang uh, kita pilih ya. launch-nya kita kopas, lalu di sini kita panggil db .delete, to do, dot delete delete nah kita pasingkan objek yang mau di delete di sini kita pasingkan ke sini objek yang mau di delete nah selesai oke okay, jadi uh, clear task itu akan mendelit tuduh sekaligus men-select all lagi tuduhnya dan mengupdate live datanya oke okay, sekarang uh, itu cukup untuk list tuduh view model mungkin anda perlu ini ya perlu apa namanya Uh, panggil di dalam to list fragment ya disiapkan aja private far uh, live model eh salah live model view model uh, to-do list uh, tadi apa namanya ya view model oh list to-do <laughs> kebalik list to do, view model tapi ini late init ya late init supaya nggak usah capek-capek memberikan null dan di sini kita uh, inisialisasi view model sama dengan view model provider this.get list todo view model class.java dan kita bisa panggil .refresh semacam ini ya .refresh Oke, okay, dan uh, tentu saja ada observe, observe, view model di sini. Fungsinya kita buat uh, fun observe view model nah, semacam ini. Oke, okay, cukup ya. Jadi saya sudah buat view modelnya, saya sudah initialize di sini, refresh, dan kita punya observe. Nah. Kita bikin dulu yang view model selanjutnya, yakni yang detail uh, view model. Jadi kita kasih nama detail to do view model. Detail to do view model, uh, ceritanya sama, teman-teman. Uh, extend dari Android view model, punya applications, konstruktornya juga. Applications dan ini ada live datanya juga untuk untuk melihat isi data dari tujunya tapi tidak saya buat itu nanti konsumsi minggu depan saja yang saya buat adalah hanya coroutine scope-nya coroutine scope-nya jadi kita implement dulu sama kayak tadi anda punya job private for job job oke okay, ini cukup file aja dan jawabnya kita assign ke dispatcher yang main oke okay. dan ada satu fungsi yang kita punya yakni fun add to do fun at to do list of list to do tunggu tunggu tunggu sebentar ya saya cek dulu Ya, ini mestinya tidak perlu list ya, karena kebetulan yang saya isikan hanya satu single tuduh. Anda boleh pakai list atau tidak? Oke, saya ganti aja menjadi single tuduh. Oke, Alt Enter, Import. Nah, kita copy paste launch-nya dari yang tadi, copy paste launch-nya. masukkan ke sini. Nah, di sini kita mau panggil yang pasti adalah DAO-nya untuk menginsert uh, si c Ya, menginsert C22. Si ya, selesai. Jadi a kita punya insert all-nya 22 di sini untuk memasukkan data ke dalam uh, database table 22-nya. Oke, okay, itu dulu untuk eh uh, ininya ya, title22 modelnya Selanjutnya kita akan handle view-nya. Yeah. Yang pasti Anda um, masuk ke create to -do fragment dulu. Sama seperti yang tadi kita buat. Mana ya, create to -do fragment. Anda siapkan private var, late-init var untuk view model, walaupun belum punya live data. Detail todo view model, dan kita akan buat di sini instansi uh, di insta, uh, di instan di sini uh, view model provider this.get detail to view model class.java oke okay. dan um, kita punya button add tadi uh, sebelumnya sudah dibuat nah kita cemlungin button add -nya ini kita buat judulnya var tuduh sama dengan tuduh berdasarkan coba saya enter dulu berdasarkan uh, apa yang anda masukkan ke dalam tujuh title dan notes jadi di sini untuk konstruktornya kita peroleh dari txt title text .to string notesnya txt notes dot text dot string juga oke okay, kita cemlungin kita create objek tuduhnya Lalu kita mau panggil view modelnya yang add to do. Ingat ya, yang tadi kita buat ya kita panggil ini, passing gun to do kesini agar bisa dicemplungin di insert. Uh, to do, notifikations nah, to do dan ya, saya rasa cukup saya kasih toast dot make text uh, context to it ya yeah. it dot uh, that to to do created toast dot length short dot show ya yeah. semacam ini dan ya yeah, oke okay, uh, Oke, okay. ya yeah, uh, tidak ada observe view model, tidak ada live data karena saya nggak buat. Uh, saya akan coba jalankan dulu ya, teman-teman. Kita akan lihat hasilnya. Oh ya, yeah. uh, Anda buka dulu to tulis fragmentnya di sini. Kita akan uh, observe to view modelnya uh, sebentar. Live datanya punya ndak ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Ya, punya ya. Jadi, view model. Dot to do ld kita observe. Uh, live view, life cycle owner observer. Iya, nah, jika memang to do ld nya ada isinya, kita coba lakukan apa ya? Misalkan kita lock karena belum bikin adapter ya. Jadi, kita hanya sekedar lock dulu, cek tuduh misalkan lognya, alt enter import, dan isinya kita coba, tuangkan ya kita tumpahkan it, ini adalah isinya dot to string ya, oke okay, kita coba play saya nanti sudah lakukan tes, jadi kalau saya masukkan tes masuk, cek, gitu ya. Create 7 uh, tujuh creatednya merongol dan kembali ke recycle view di depan dan anda lihat di dalam apa nih lognya ya, loketnya uh, Sebelumnya saya sudah masukkan beberapa tuduh, jadi tidak ada banyak ini tuduhnya ya. Dan yang terakhir yang terlatest ini juga masuk. Terkadang masuknya terlambat ya teman-teman ya. Terkadang masuknya terlambat jadi Ya, itu tadi uh, untuk mencegah. Itu, Anda harus ini ya, memberikan signal kalau sudah masuk, baru navigasi bisa dijalankan. Ya, jadi kalau belum masuk, jadi nggak bisa jalankan. Tapi nggak masalah ya, untuk sekarang ini nanti kita akan handle berikutnya. Oke, okay. selanjutnya kita akan membuat yang namanya adapter ya, supaya bisa ditampilkan lewat recycler view. Oke, okay, yang Anda lakukan adalah di sini di um, view klik kanan new kotlin file class to do list adapter oke okay. dan yang pasti ini adapter kita diturunkan dari recycler view adapter di mana dia minta view holder view holdernya dari to do list adapter Uh, to-do list view holder. Ya belum buat, kita buat class to-do list view holder recycler Oke. Okay. Uh, dia punya var view view dan ini adalah view kita alt enter dulu ya, import oke, okay, uh, apalagi ya? Oh ya, yeah. ini adalah konstruktor di sini, dan yang pasti kita terima list of 7-nya ya. Jadi, kita terima list of 7-nya, fall to do list yang berupa array list of to do itu ya, ya, semacam ini alt enter dulu ya selesai uh, kita implement member-membernya ada tiga ya ada tiga member yang gampang adalah yang ini kita return to-do uh, size itu yang pertama yang create view holder kita punya file inflator sama dengan inflator. Uh, saya agak lupa maaf bukan ini layout inflator.from parent.context dan inflator sama dengan for for view inflator.inflate dari layout yang kita sudah punya ini saya alt enter dulu R nya supaya ke error layoutnya yang kita pakai adalah to do item masih ingat ya layout yang Bentuknya checkbox doang. Checkbox doang ya. Checkbox doang. Kemudian jangan lupa return. Oke. Okay. Sebentar. Not responding. Ini gara-gara ini ya. Uh, emulator saya berjalan. Saya tutup dulu. Ya. Lanjutkan. Return. Uh, To-do list view holder. View. Ya, itu ya. Kemudian, di bagian checkboxnya di sini, kita simple aja. Kita mau mengganti apa itu ceknya, tulisan cek tasnya, dot text, sama dengan sesuai dengan title dari judul listnya. Ya, judul list ke position, dot title selesai ya. Jadi itu ya. Dan yang pasti si holder view.check pasnya ini bisa ditekan supaya ke delete gitu ya. set on check change listener tapi ini nanti kita implementasi nanti aja. Oke. Okay. Terakhir adalah Anda harus punya suatu fungsi yang digunakan untuk mengupdate adapter ini. Ya, fungsinya adalah update to -do list seperti ini dan ada satu new to -do list yang baru yang dikirimkan masuk ke dalam uh, parameter ini dan yang dilakukan di dalam adalah kita mau meng-clearkan to-do list yang lama lalu kita masukkan at all new to -do list yang baru dan kita panggil notify dataset change supaya mengupdate adapternya, mengupdate recycler view yang menggunakan adapter ini ya. Oke, okay, saya rasa adapternya sudah cukup uh, baik sudah, sudah lengkap. Sekarang pindah ke fragment, kita buat adapternya juga di atas private var todo list adapter Uh, titik 2 judul list adapter sama dengan judul list adapter kita pastikan kosongan array list of yang kosongan semacam ini dan kita assign ke dalam recycler view-nya. Saya akan coba kasih lihat uh, ini dia recycler view-nya. Ya, kita kasih nama rick judul dot linear layout manager sama dengan linear layout manager, its dan discount Kemudian kita assign adapternya yang sudah dibuat di atas to do list adapter, ya seperti itu. Oke. Okay. Nah, kapan adapternya diupdate? Adapternya diupdate. Jika view model Doodle -do Live datanya udah ada isinya, ya. Doodle -do Live datanya diisi kapan? Diisi lewat uh, ini ya, lewat uh, select all 7 yang kita buat di dalam fungsi refresh ini. Oke. Okay. Jadi dia akan terisi dengan data dan kalau memang terisi, locknya saya hapus dulu ya. Kita tinggal memanggil si adapter dot update to list itnya kita passing ke dalam sekalian juga jika itnya is empty jika kosong maka uh, apa itu namanya txt empty nya visibility nya kita set sebagai view dot dot visible else txt empty dot visibility view oke okay, ya jadi kalau dujurisnya uh, kosong maka txtmt-nya muncul Anda bisa pendekkan programnya dengan menggunakan width semacam ini lalu ini if-nya saya kopas ke dalam oke okay, txtmt-nya Anda bisa hapus txtmt-nya Anda bisa hapus dan kalau mau Anda bisa jadikan seperti ini ya lebih pendek lagi Oke, okay. saatnya testing ya, saatnya di testing teman-teman Ya, kita coba lihat apakah berjalan Ini ya, tadi sudah saya coba-coba ya, banyak sekali yang saya masukkan Shopping, test, create to do. ya masuk ya Nah, itu ya, jadi uh, berhasil masuk Oke, okay. pertanyaan selanjutnya adalah, oh ya, sorry, sebelumnya dari posisi emulator yang masih terbuka, Anda sebenarnya bisa mengecek database inspektornya. Anda kasih, Anda caranya adalah Anda klik, klik View Tools Windows database inspector. Nah, ini harus API level 26 ke atas, dan emulatornya sedang berjalan atau handphone Anda berjalan dengan aplikasi yang sudah juga sedang berjalan ya. Nanti database inspector ini akan mengecek database apa yang ada di dalam aplikasi Anda. ya Ini kelihatan todo db nama database-nya, table-nya ada satu todo ya. Ini ada UUID, title dan notes. Kalau Anda double klik nama table-nya maka kelihatan isinya ya. Itu caranya untuk melihat meng, uh, ini bahkan bisa diedit langsung ya, teman-teman. Anda bisa edit langsung di sini. Oke. Okay untuk melihat nggak tahu insert bisa atau enggak di sini. <laughs> ya nanti dicoba sendiri ya. Nah, Anda bisa insert atau enggak. Oke, okay, uh, kita akan lanjutkan saya tutup dulu. Lanjutkan dengan ini ya, handle check text. Cek tas. Artinya kalau kita mau menghapus judulnya, kita bisa pencet tombol checkboxnya ya dan di delete begitu ya kita sudah punya fungsinya yakni clear task masalahnya adalah bagaimana memanggil fungsi clear task ini yang ada di dalam view model lewat adapter ya karena handle nya ada di adapter ya kalau anda lihat di tulis adapter kita punya ini kan check task set on check change dan bagaimana cara memanggil memanggil uh, apa itu uh, detail tuju ini ya clear Kliritasnya ada di mana? Ada di, di sini. Jadi bagaimana cara memanggil clear ini lewat adapter gitu ya, lewat adapter. Nah, padahal yang punya akses untuk uh, view model itu adalah si fragment. Si fragment, yakni si ini. Ya, si yang punya akses adalah fragmentnya. Nah, caranya gimana? Ada dua solusi, teman menggunakan interface callback, ini cara lawas uh, caranya Java atau menggunakan caranya Kotlin. Passing lambda function. Kita akan coba passing lambda functions dengan menggunakan kemampuan kehebatan Kotlin. Jadi, ya. si Kotlin memungkinkan kita mempassing fungsi lambda lewat parameter, ya, memasing fungsi lambda lewat parameter. Dan kita tinggal tulis definisi fungsinya di dalam parameter seperti ini. Dan nanti, uh, anda buka tuh, tulis adapter di dalam konstruktor ini kita tambahkan. Pertama full adapter on click ini adalah nama fungsinya. Nama fungsinya adapter on click dan dia minta parameter bertipe tudu ya. Tudu atau Anda bisa kasih any. Uh, anda bisa replace any dengan tudu dan do, dan ininya unit ya. Uh, body fungsinya adalah unit. Nah, si adapter on click ini kita panggil di dalam set on check changed listener dan kita lempar si to-do list berdasarkan posisi tertentu dengan cara seperti ini to-do list position nanti dilempar ke sini dan kalau Anda buka uh, to-do list fragment Anda akan lihat ada error di sini karena apa ini minta dikirimin fungsi lambda ya kita lakukan aja kurung kurawal buka kurung kurawal tutup dan uh, ada parameternya ini tadi. Kemudian di sini Anda mau tuliskan fungsinya apa ya. Di sini kita punya fungsi juga uh, si itemnya saya passingkan. do click item dan Anda buat fun do click. Ya namanya bebas ya dan ini uh, item Of any. Dan isinya tentu saja sudah ada duga apa? Isinya adalah mendelit, memanggil clear task sesuai dengan item yang dipasing di sini. Item yang dipasing di sini merupakan item yang sama yang dipasing juga di sini. Yakni apa ini? Ini adalah item objek tuduh. Jadi di dalam clear task ini kita ketik item yang kita convert menjadi To do. Item S7, oke. Oke, saya akan coba uh, jalankan lagi, teman-teman. Oke, okay, kita coba klik ya. Kita klik, kita klik, kita klik, maka hapus semua, hilang semua ya. Oke, okay, itu ya, teman-teman. Oke, okay, so, uh, jadi kita sudah begin room database, kita bisa mencoba melakukan beberapa operasi insert, select, dan delete untuk membuat aplikasi. Todo. Ya, ini nanti uh, Anda simpan, Anda komitkan, karena akan kita lanjutkan beberapa minggu ke depan. Jika ada pertanyaan, Anda bisa email ke saya atau menggunakan grup hangout. Ya, uh, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.